Setelah menghadapi kemacetan dan kerasnya kehidupan di Jakarta, pasti kita menginginkan satu hal saat pulang ke rumah. Yaitu pulang dengan perasaan riang, disambut dengan keindahan alam dan kenyamanan. Welcome to the next series of Sila at Sawangan. Hey Properti people, sekarang aku ada di pinggir danau yang ada di Sila Ed Sawangan Nah, di sini akan dibangun klaster Series. Bayangkan, kalian akan punya hunian premium yang ada di pinggir danau yang sangat indah, perpaduan dengan alam yang indah dan kemewahan dari Hunian Eplex. Sebelum kita review unit Lex Seriesnya, aku mau ajak kalian keliling-keliling nih merasakan keindahan alam yang ada di Sila Ed Sawangan dengan luas lahan 102 hektar. Kalian tahu nggak di Sila Sawangan ini dibangun di atas lahan seluas 102 hektar dan kalian bisa lihat di depannya tadi saat pintu masuk itu ada area untuk komersil dan akan dibangun sebuah mall di sananya. Dan juga menuju ke hunian-hunian yang ada di Silaet Sawangan ini Kalian akan melewati Senopati Boulevard yaitu satu-satunya shopping street yang ada di Indonesia Selamat datang di premium collection of Sila et Sawangan Nah kali ini aku lagi ada di klaster Laguna Series yang ada di Sila Sawangan Nah tepatnya di belakang aku ini adalah tipe Mondrian Dengan luas tanah 95 meter persegi Dan juga bangunan ini luasnya itu 110 meter persegi Nah kalian pasti keren kan Di bagian ini yang sedang aku berdiri ini adalah bagian panoramic view Yang luasnya itu Lebarnya, lebarnya itu sekitar 4 meter dan ini e, bisa dimanfaatkan mungkin buat jadiin taman Mungkin jadiin tempat untuk barbecue bareng keluarga mungkin Nah mari kita lihat ke dalam seperti apa Halo Property People Nah kalian dari area panoramic view-nya Kalian langsung akses ke living room yang sangat luas. Boleh kalian lihat dari ceiling ruangannya ini sendiri itu sekitar 5 meter Nah cukup tinggi ya Nah dan ada lagi di bagian sini nanti ruangan dari lantai 2 itu ceilingnya 2 kali berarti sekitar 6 meteran jadi ceilingnya itu tinggi banget nah kalian bisa lihat area living roomnya ini tuh sangat-sangat luas Bisa dimanfaatkan uh, ada bisa digunakan untuk ruang makan nah di area sini ini itu area langsung dry kitchennya jadi ini keren banget ya kalau menurut aku, untuk kalian yang mungkin punya dua anak <laughs> atau keluarga baru, pasangan suami istri baru punya hunian seluas ini, tuh keren banget. Mungkin yang punya budget 2 miliar aja, kalian udah bisa tinggal di selatan kota Jakarta. Yuk, kita lihat dari awal pintu itu, kalian langsung dikasih kartu kamar tidur. Ini, mari kita tutup dulu ya, sayang. Nah di areanya nanti di unit pondrian ini dari area pintunya nanti kalian langsung dikasih akses ke satu ruangan tidur ini bisa dimanfaatkan uh, untuk uh, tamu mungkin atau keluarga yang mau datang dan ini kamar mandinya ini jangan salah. Nanti ada pintu, Shay. Ya nggak bolong kayak gini. Malu kalau dilihat tamu. Dan siling dari ruangan kamarnya pun juga lumayan besar. Kita penasaran kita masuk ke dalam aja. Ini luas kamarnya ini sekitar 3 kali 4 meter gitu ya. Cukup luas, nggak begitu sempit, nggak bikin malu kalau ada keluarga dateng kesini ya kan. Aku penasaran Lantai duanya, Ayo kita lihat Ini semuanya ini udah serba fasad kaca Ya kalian lihat Dari tangganya pun serba kaca Ya kan bagaikan kalian ini adalah putri-putri kaca Ayo kita naik lantai 2 Nah ini sendiri pakai Nanti akan dipakein vinyl HT ya langsung naik ke akses lantai 2 kalian akan ketemu tangga yang super keren. Ke tangga ini tuh full fasad kaca. Jadi aku belum pernah juga review rumah yang ada full fasad kaca gini. Pernah enggak sih sebelumnya? Belum. Belum ya. Ini keren loh rumahnya loh. Tuh. Kalau rumah biasa tuh kacanya uh, tangganya nggak kayak gini, saya ini tangganya kayak misah misa gitu, jadi kesan modern dan minimalisnya tuh dapat ya. Ayo kita ke lantai dua Darli, kalian bisa lihat ini wallpapernya, uh, warna-warnanya ini benar-benar Fotokromik uh, ya, monokrom atau apa sih ya? Shhh, dan kalian harus tahu rumah di Sawangan ini dindingnya ini sudah dilapisi dengan bata merah dan dilapisi dengan kayu mampus gak tuh jadi kalian tuh uh, punya budget yang cukup mungkin hanya 2 miliar tapi dapat rumah yang bener-bener keren dan premium yuk ikut kita ke data seperti apa ingin memiliki hunian yang minimalis dan modern bukanlah mimpi kalian bisa tinggal di Kilas Sawangan dengan luas 102 hektar. Dan juga dikelilingi dengan adanya mall, fasilitas uh, seperti danau dan juga ada berbagai macam fasilitas premium lainnya yang akan ada di Silasawangan ini sendiri. Nah, properti pipel kali ini aku udah ada di area lantai 2-nya. Nah, di sini itu terdapat dua kamar tidur dan juga dua kamar mandi. Nah, aku akan tunjukin ke kalian dari anak tangga ini langsung ke akses di... Uh, kamar mandi untuk kamar tidur yang kedua, ini cukup luas, tidak terlalu sempit dan semua sanitary ini sudah diupgrade Kohler keren nggak ya? kemarin-kemarin kita tertoto-toto, kali ini terkohler-kohler kita masuk ya kita ke area master bedroom yang kedua, nah ini ruangan bisa digunakan untuk anak Cukup luas dan tidak terlalu sempit karena silingnya lumayan besar ya. Nanti ini kalau yang tinggal di Lexus series ini ya pasti benar-benar penuh dengan uh, nuansa alam. Karena apa? Di sini ini Lexus seriesnya ini akan mengedepankan konsep kehijauan, bukan begitu? Dan ada view danaunya juga. Ayo kita kelan. Aku mau kasih tahu ke kalian master bedroom yang paling keren. Yuk, ini full dengan kaca. Dan dari area sini kalian bisa lihat ya sayang-sayang aku properti people ini kalian bisa akses untuk melihat ke lantai bawahnya. Jadi kalau mau manggil-manggil pembantu, manggil saudara, Hai gitu ya kan? Tinggal Halo, saya di sini nih, gitu. Gak usah lihat tangga, gak ribet. Itu fungsinya. Ayo masuk ke ke master bedroom yang utama. Nah kalian bisa lihat ruangan ini cukup sangat-sangat besar dan kalian tahu kebahagiaan aku ketika mereview salah satu unit dimanapun saya sangat menyukai lemari yang penuh dengan kaca Nih ya ini bener-bener kelas banget ya menurut aku tuh hunian yang keren itu jelas-jelas pakai kaca zaman sekarang ya 2023 mendatang kesananya ya kita tuh harus punya hunian yang penuh dengan kaca <laughs> biar nuansanya semakin luas. Nah ini kalian bisa lihat ya nanti huniannya itu tuh mampus nggak kalian? Ini kalian bisa lihat ya. Tuh, aduh, wow. ini full full dengan kaca loh sayang. Menghemat listrik juga dan areanya ini sangat sangat luas gila. Ini keren banget sih. Ini nggak bisa lompat. Nanti kalau beli rumah di sini jangan lompat. Tapi ini keren banget lu Bayangin nggak sih? Kalau kalian tuh punya rumah akan bangun tidur. Tuk -tuk -tuk -tuk -tuk. Belum tidur, melihat pemandangan gitu ya kan Bagaikan melihat masa depan Ya Allah, cantik ya Rasain dulu dong tempat tidurnya <tik> Nah, ini aku mau lihat ke area kamar mandi Yang seri-terinya udah dilengkapi dengan kohler Kohler Ingat ya ini nanti dapatnya opsional, karena ini ditulis opsional, oke. Okay. Dan ini juga semuanya serba Kohler. Keren ya, ya ampun ya Allah, kalian yang punya budget di bawah 2 miliar, udah pindah aja, udah ke Silas Sawangan. Dan jangan lupa belinya itu sama rekan real estate agent yang ada di room A21. Sobat Rumah 21 jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Rumah 21 Property Channel Tempat terupdate untuk kalian bisa mengetahui semua properti yang ada di Jabodetabek Salam properti